Halo pemirsa YouTube dimanapun anda berada semoga dalam keadaan sehat-sehat saja Amin di video kali ini kita akan membahas tentang ramalan asmara cowok Aris namun sebelum menonton videonya alangkah baiknya klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya dan terkhusus buat kamu yang punya pertanyaan seputar zodiak secara privasi dan ingin diramal secara privasi silahkan hubungi admin kami dengan kontak yang tersedia di kolom deskripsi Baik, tidak banyak basa-basi, kita langsung ke topik videonya. Baik, kita langsung ke topik pembahasannya yaitu di ramalan asmara cowok Aris. Seperti yang kita ketahui, Aris berada di angka kelahiran 21 Maret sampai dengan 20 April. Setiap orang selalu mendapatkan pasangan yang pengertian, yang penuh kasih sayang, dan sangat mencintai dirinya. Begitu juga dengan cowok Aris cowok Aris sangat mendampakkan pasangan tersebut namun cowok Aris tidak akan menunjukkan itu kepada pasangannya dia akan selalu mengintip dan mengintai gerak dari pasangannya terhadap dirinya dan Aris juga akan melihat apa yang akan dilakukan oleh pasangan kepada dirinya tidak jarang juga cowok Aris akan selalu memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh pasangan namun cowok Aris akan menunggu pasangan tersebut meminta kepada dirinya. Cowok Aris tidak akan mau menawarkan itu sebelum pasangan meminta kepada dirinya. Dan untuk pasangan yang cocok untuk cowok Aris adalah pasangan yang berzodiak Leo. Mereka akan cocok yang berada di intensitas 75% sampai tua. Dan untuk pasangan yang tidak cocok untuk cowok aris itu adalah pasangan aquarius. intensitas mereka bertahan hanya di angka 17% sampai kakek nenek dan sifat asmara cowok aris cowok aris tidak terlalu mengutamakan atau mementingkan perhatian dari pasangan kepada dirinya namun cowok aris selalu bisa memendam rasa yang ia miliki untuk diperhatikan dan untuk diberikan pengertian yang sangat mendalam cowok aris tidak akan pernah meminta itu dan cowok aris akan melihat tanggapan pasangan kepada dirinya jadi buat kamu yang punya pasangan cow aris hati-hati karena cowok aris adalah tipe pasangan intelijen dalam artian suka memata-matai pasangan cowok aris di karakter asmara cowok aris Cao Aris sangat cuek, tapi di dalam hatinya dia sangat sayang kepada pasangan tersebut, dan dia sangat sayang kepada pasangan yang ada di depan matanya. Tetapi Cao Aris tidak akan memperlihatkan itu semua. Dia akan melihat gerak-gerik pasangan kepada dirinya. Apakah pasangan tersebut bisa membalas rasa sayang ditimbulkan dan rasa cinta yang diberikan oleh Cao Aris kepada pasangannya sendiri? berarti warna aura asmara cowok aris itu berada di warna kuning dan pink kuning itu menandakan cowok aris tipe orangnya pencemburu dan cowok aris tidak suka untuk diduakan karena cowok aris juga sangat-sangat jarang ditemukan untuk menduakan pasangannya sendiri cowok aris sangat mudah cemburu apabila ada seseorang yang dekat kepada pasangannya cowok aris akan mendatangi pasangan dan memiliki sejuta pertanyaan kepada pasangan di warna pink, cowok aris sangat lemah lembut dan perhatian kepada pasangan namun cowok aris tidak akan memperlihatkan itu kepada pasangannya cowok aris akan menunggu pasangan meminta dulu maka cowok aris akan memberikan respon positif kepada pasangan tersebut di angka asmara cowok Aris itu berada di angka 2, 17, 36, 47, dan 93 Dan di tipe asmara cowok Aris Tipe asmara cowok Aris itu sangat suka memperhatikan gerak gerik pasangan kepada dirinya Dan sangat suka memperhatikan seluruh kepribadian pasangan tersebut Sehingga cowok Aris dapat menilai pasangannya setia atau tidak setia Cowok Aris akan sangat-sangat bahagia apabila Hubungan mereka langgeng tanpa ada orang ketiga. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan asmara cowok Aris. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan bagikan videonya ke media sosial kalian agar mereka juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata, saya ucapkan wassalam.